Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Alhamdulillah eh, Hari ini eh, Pak Guru kedatangan tamu Yang sangat istimewa Yaitu Mas Akbar ya, ya Mas Akbar ini masih kelas 2 Tetapi Karena sering membaca buku eh, Banyak literasi Yang dia baca tentang Komputer ya, tentang IT ya nah, Akhirnya eh, Mas Akbar Ini eh, banyak mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pak guru juga cukup kaget. Nah, ini seumur ini Mas Akbar ini sudah mengenal disket. Padahal Pak guru itu dulu mengenal disket ini Pak guru waktu SMA. nah itu aja Pak guru belum belum tahu cara menggunakan disket itu waktu SMA itu. Nah, ini Ananda Akbar ini sudah uh, tahu once, uh, masih kelas 2 SD sudah paham tentang disket. Nah, ini Zaman dulu ini sangat ngetrend Tetapi sekitar tahun 2000 berapa itu Sudah tidak berlaku lagi nah, Mestinya seumuran Mas Akbar ini sudah Tidak ketemu yang namanya disket, Tetapi karena koleksi punya papanya Maka Mas Akbar tahu Nah dengan, eh, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Mas Akbar Tentang hmm, pengalamannya E, tentang apa pengetahuannya dan literasi banyak buku yang sudah dibaca ini e, sekian banyak bukunya bukunya, bukunya, bukunya papannya apa ini ya ini buku ayahku uh -huh. pas masih, masih, uh -huh. masih. ya yeah. yang ini ini I buku oh buku kamu sendiri ini iya wow. iya iya iya, iya. Uh, ya ya udah, sekarang kita langsung mendengarkan uh, kisahnya Mas Akbar tentang apa IT yang sudah dipelajarinya ya. Jadi pada awalnya itu sih sebenarnya Sebelum tertarik ke TIK itu Saya sih aslinya ke otomotif hmm. Nah tapi karena saya tertarik dengan komputer Soalnya kan sekarang kan pembuatan itu sudah pakai komputer Nah jadi saya juga ingin mendalami tentang komputer gitu. Hmm. Nah dan saya juga suka lihat-lihat yang tentang berhubungan dengan komputer, semisalkan tentang OS operating system itu sistem operasi. Nah saya itu tahu mulai dari Windows. Windows itu pada awalnya itu satu titik kosong, tapi belum ngetren kayak zaman sekarang. itu yang paling terkenal itu zamannya Windows satu titik kosong, titik kosong, tiga titik kosong. Itu DOS dis operating system. Nah, disoperating system itu adalah sistem operasi yang masih menggunakan disket tadi ini. Nah, terus semakin tahun-tahun berlalu, Windows itu yang paling oke okay itu 95. Windows 95 pada ada dirilis di tahun 1995. Terus ganti lagi Windows 98, di, dirilis pada tahun 1998, tapi zamannya itu masih menggunakan disket. Emang sih, zaman tahun 1995 98 itu sudah ada CD DVD ya. Yeah, DVD. Nah, itu tapi kan masih pakai ini yeah. disket, masih terbatas kalau pakai DVD zaman itu ya. Yeah. Dan apalagi pembuatannya susah. susah ya. Nah, kalau disket ini saya akan menunjukkan gimana caranya. Saya kira tahu dikit deh. Yeah. Nah, disket itu kalau di dalamnya ini kayak ada lembaran plastik yang dicelup kimia. Kimianya nggak tahu apa ya. Yeah. Nah, celup kimia. Nah, nanti. Iniannya itu bersifat menyimpan data gitu loh. Iya, seperti nah. kaset. Sebenarnya cara kerjanya nah. disket ini seperti kaset ya. Di situ ya. ada piringan di dalam itu. Ya. Ya. Itu pita sebenarnya. Ya, nah, pita. ini disket ini, nah ini zaman dulu make merk merknya Maxell ini dua tuh HD ini ya. Dulu itu ada kuncinya, jadi kalau kita mau masang itu Nah, zaman sekarang sudah tidak ada ini di komputer ini mau ditaruh di mana tidak ada komputer yang menggunakan disket. Semuanya minimal sudah menggunakan USB. Iya. iya. Nah, terus ini nanti kalau kita buka masukkan ke komputer, nanti itu ada kayak di bawahnya itu ada komputer kayak apa CD-ROM itu ya. Yeah. Diputar. Ini nanti memutar. Nah, yeah. di atasnya sini itu ada pembaca. Yeah. Nah, Terus dan zaman dulu masih pakai DOS di hmm. system. Nah ini yang menarik lagi mas Akbar ini sudah mengenal DOS. Padahal DOS itu tahun berapa 90 an, sedangkan mas Akbar ini tahun berapa dua ribu Wah sudah sangat lama sekali, tapi mas Akbar sudah mengenalnya. Nah DOS itu seperti apa sih mas Akbar? DOS itu <tuh> Iya. eh sistem iya. berarti sistemnya itu sudah tidak include, uh, belum include seperti sekarang ya iya, kalau sekarang kan sudah ada hard disk ada SSD ya iya. ada yang lebih baru lagi ya nah, kalau DOS itu berarti ada tambahan lagi ya ada tambahan untuk memasukkan Windowsnya itu ya DOSnya itu ya iya. hmm. nah DOS itu sekarang dia itu sekarang kan DOS enggak ada Tuh nah tapi sekarang DOS itu kalau pak mm. pak Ruman tahu tangga prom itu mm. itu sebenarnya kayak DOS jadi mm. mas mas Windows satu titik kosong dua titik kosong tiga itu sebenarnya comment promnya itu MS DOS nah MS DOS itu kepanjangannya dosnya sama ya di operating system tapi ms-nya itu adalah microsoft di operating system nah itu karena akhirnya tahun berlalu microsoft akhirnya nggak pakai ms dos lagi dan pakai windows sudah semakin berkembang ya yeah. semakin canggih lagi yeah. semakin dicip lagi iya yeah. hmm. hmm. nah pada tahun 2000 ribu ada Windows 2000 uh, Kakak-kakak adik-adik Kan ya belum tahu ya Windows 2000 Tapi Windows XP itu sangat terkenal ya. Iya, tahun itu sangat familiar sekali Windows XP itu iya, Mulai iya. dari Ringtone nya startup-nya iya. Semuanya uh, Setelah Windows XP diciptakan lagi Windows apa? Windows apa? Vista ya? Eh bukan, sebelum Vista sebelum itu Vista. ada Windows Server 2000 Hmm iya betul 2003 nah, terus Tapi kurang familiar juga tidak. ya Terus nah. akhirnya ciptakan lagi Windows Vista Vista Tapi juga kurang familiar juga ya, ya terus terus Windows aja. 8 ya Belum Belum ya Windows Longhorn sebelum Windows 7 Oh iya 7 ya Windows Longhorn itu 8. memang Gak dikenal orang memang ya hmm. Orang terkenal Abis itu Windows 7 Ya kalau Windows 7 Sangat familiar sekali untuk tahun 2007 ya itu ya.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 11. Udah 11, waduh Tapi, Pak guru aja masih pakai Windows 10 Ini sudah pakai Windows 11 Luar biasa, hebat Apalagi ya. laptop ayahku itu mm -hmm. Sebenarnya pinjam dari kantor itu Pas update itu tiba-tiba dipaksa Sama Microsoft Iya, Pilih. harus update itu ya, ya jangan -jangan, sekali itu. Jangan-jangan besok Paling iya. Windows 10 dimatikan <laughs> <karang>. <laughs> <laughs> mm -hmm. iya Makanya kita harus selalu update Harus selalu berkembang tentang teknologi, tentang apa saja pokoknya ilmu itu harus kita upgrade terus Supaya tidak ketinggalan zaman Iya, hmm. nah. tapi kekurangannya di Windows 11 itu hmm. Di rumah saya itu kan ada Wifi hmm. Satu pakai kabel, satu wireless Nah, masalahnya waktu itu routernya bermasalah hmm. Nah, masih nyambung Biasanya kan kalau Windows 10 kan hmm. Apa routernya bermasalah Ada Wifi wireless gitu hmm. nanti dia mutus yang pakai kabel hmm. Nah kalau Windows 11 enggak oh, enggak jadi routernya harus dimatikan hmm, gitu ya. Iya. terus yang kurang praktis lagi itu sebenarnya sih ya itu kalau hmm. mau nyeting itu hmm. <laughs> agak susah sih ya hmm. nanti kalau sudah terbiasa sih yeah. ya karena masih Windows baru ya. ya ini masih harus belajar oh. lagi ya Iya nah, Ini namanya itu harus berkembang terus ini update terus ini mas Akbar ini tentang IT ya Iya tapi kayaknya bakalan beberapa tahun lagi ya Kayaknya nanti itu ada virus 12 Nah, nah iya. Tapi saya agak kebablasan ya, sebelum Windows 10 itu, sebenarnya Windows 10 itu sudah ada sejak tahun 2015 Nah, hmm. tahun 2016 itu kalau ingat saya tuh Windows Server yang terbaru. Hmm. Jadi dari 2003 sampai 2015 Windows Servernya hmm. Dan gak tahu sekarang Windows Servernya itu dinantikan atau enggak. Hmm. Nah, kira-kira nanti kedepannya Mas Akbar ini kalau sudah besar mau pengen jadi apa? Programmer apa? Uh, programmer <laughs> Terus pembalap teknisi Oh pembalap juga, teknisi juga Teknis ah. ini itu kalau mau otomatis Juga harus oh, belajar komputer juga Oh gitu ya yeah. nah, nah sekarang kita akan mengenalkan sirkuit-sirkuit hmm. pada komputer Nah hmm. dulu Sekali tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia Noglit dan Eko di Amerika itu mengembangkan suatu komputer Yaitu iya. adalah ENIAC ENIAC itu gede sekali komputer. pada zamannya hmm, yeah, yeah, yeah, yeah. Apa dia itu masih pakai abung yeah, yeah. dan Kom itu. Komputer ya, yang... ya, yeah. iya yeah, iya yeah, iya yeah. no. ini, ini. dulu itu, itu sebesar ini iya, sebesar ini nah ini, ini tabung dan klatnya iya katanya itu dulu waktu komputer pertama kali diciptakan itu kalau dinyalakan itu butuh 40.000 watt listrik kalau tidak salah ya betul-betul hmm. salah itu jadi kalau zaman dahulu komputer satu itu dinyalakan seluruh kota itu mati semua listriknya hmm. Iya karena zaman dulu juga listrik juga belum tersedia banyak ya. e, alat komputernya juga sangat membutuhkan tenaga listrik yang sangat ya. besar ya ini yang, ya. Ini, ya. ini yang komputer pertama kali ya ini ya, ya. bahkan ya. dia itu hmm. memiliki 18.000 ribu. Ribu tabung, tabung nah. atau klep ya, nah dia itu dibuat dari kaca dan logam yang berada di dalam mangkuk tabung yang berfungsi untuk mengalirkan kaos elektrode yang lain di dalamnya hmm. nah, terus setelah setelah tabung dan klep ada transistor oh yeah. iya, itu semakin mengecil lagi ya iya main yeah. cukup kecil ya, tidak terlalu nah. besar lagi, kalau tabung kan besar sekali ya hmm. kalau udah transistornya sudah mulai mengecil ya iya yeah. sekarang sudah diciptakan komputer yang sangat canggih iya. sudah kecil-kecil sudah banyak ada laptop iya. ada tablet itu ya? nah itu juga ada kalau mobil mainan remote control itu ada transistornya. Iya. Ada transistornya itu. nah semakin iya. perkembangan waktu ada iya. model IC inter apalahnya? IC itu inter-circuit inter Zaman dulu itu komputernya kan besar sekali. Apakah layarnya juga besar atau kecil ya? Besar. Besar juga layarnya. Iya, tapi hmm. nah ketika laptop diciptakan itu IC ada di laptop. Hmm. Yang paling terkenal zaman dulu di Amerika itu adalah Osborne. Ya itu, hmm. apa laptop Osborne itu diciptakan oleh Adam Osborne kalau enggak hmm. salah. Namanya ya, penciptanya. Ya. Iya tapi layar tapi kan masih besar. Yeah. Lumayan besar. Layarnya kecil. Kecil layarnya. <laughs> iya, iya, kan. iya. Komputernya besar, layarnya yang kecil. Ini lihatnya iya. bagaimana ini? Oh, iya. dan, <laughs> dan di bagian iya. sini agak ya, kelihatan ya. Di sini iya. itu tempat masukin disketnya. Oh, disket. Mungkin masih dos itu ya. Osborne-nya ya. tahun 1981. Iya. Yeah. Uh, nah, coba ini tak tunjukkan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini ya Sa komputernya yang besar layarnya tapi kecil Kekil ya, ya. Oh, iya sih, iya. agak yeah. aneh ya. Yeah. komputer zaman dulu memang aneh nah ini yeah. habis yeah. LED dan tabung transistor IC ada LSI mm. LSI itu aslinya sudah dibuat LSI itu kalau ko Indonesianya itu sirkuit tingkat tinggi mm. dan F eh VLSI sirkuit yang sangat padat, sirkuitnya lebih luas dan itu ini teknologinya lebih canggih, lebih lagi. canggih lagi dan itu perannya itu sama dengan 42 IC hmm. nah jadi kalau kita ya sebenarnya saya mau eksperimen eksperimen coba IC ada 40 nah ada 40 IC itu sama dengan satu buah SSD. Hmm, lebih canggih lagi ya yeah. daripada IC itu dah, itu yeah. ya. Nah sekarang <coughs> tentang jipuit. Sekarang kita tentang penyimpanan. Oh penyimpanan, nah. ya ya berarti. Dulu, uh -huh. dulu itu apa penyimpanan itu flash card itu lebih besar oh, lagi. Oh gini ya flash ya, card itu Sekarang, ya. sekarang sudah pakai mikro itu ya, yang yeah. yeah, mikro SD mm. itu ya namanya ya. Yeah. ya yeah. yeah, kalau dulu pakai yang besar itu ya. So, ini Akbar tahu nggak ini berapa kapasitasnya penyimpanan oh, nah, hadis di kurang ini? tahu. kurang tahu ya. Yeah. ini dulu kalau tidak salah itu sekitar satu mega. satu oh, yeah, yeah, yeah. mega itu berapa? berapa? kalau satu giga berapa mega? Uh, nah ribuan kayaknya. Uh, Ya, sedangkan sekarang sudah ada flash disk yang isinya itu sudah 32 GB. Hmm. Ada yang 2 TB juga, 2000 GB. Berarti sudah berapa ribu ini yang harus disiapkan enggak Berapa dulu gitu ya. Wow. Banyak sekali ya. Nah, nah, jadi awalnya itu kita mulai dari RAM. RAM ya. itu biasanya dipakai di handphone, tapi hmm. yaitu kalau ketika Komputernya mati, dia itu nanti datangi hmm, nih ya. Terus ada hard disk, hmm. hard disk itu dalamnya itu ada piringan, hmm. piringan sama pembaca. Iya nah. berarti kalau dulu itu hanya pakai ram, itu hanya menjalankan saja ya tanpa penyimpanannya. Hmm, hmm. Ya. Soalnya, setelah, setelah diciptakan hard disk itu. Bisa menjalankan, bisa menyimpan, hmm. tetapi RAM itu tetap untuk kecepatannya kan juga dipengaruhi dari RAM yeah. itu kalau pakai harddisk. Ya, yeah. Hmm, yeah, yeah. nah, terus habis itu habis, habis ada disk. nah di sini tuh gambarnya karakter, disitu sebenarnya kayak disket ini. Yeah. Nah, habis itu ROM, ROM itu biasanya dipakai handphone-handphone kalau. Yeah komentar sekarang ssd artis yeah. ada dan internal dan S. S. ada eksternal yeah. ya room itu yeah. internalnya itu ya yeah. hmm. kalau eksternal kan bisa tambahan itu iya yeah. yeah. dan isi saya itu ada berapa penyimpanan ya pokoknya lebih dari gue hmm, gitu ada empat yeah. kalau gak salah penyimpanannya iya yeah. hmm. tapi beberapa pakai Hmm, ha gitu. Artis artis susah. Ya, hmm. Nah, sekarang sudah berubah. Hmm. Biasanya, kalau dipakai record itu di Windows 11 itu, hmm. error, error, oh, error, error, ya. error. Itu error. karena apa? Enggak tahu tiba-tiba error ketika hmm. lagi pengilasin ini. Itu tiga, tiba-tiba loh kok error hmm, hmm. gitu ya? Hmm. Hmm. Ya, kayaknya sudah jadi hati. Iya, kemungkinan kalau error itu juga. Terpengaruh dari hadis itu Mungkin dari sekian Ada sekitar 4 hadis Mungkin ada salah satu yang bermasalah Akhirnya yeah. mengganggu yang lainnya ya yeah. Cara kerjanya Dan ada dua penimpanan yang sudah berbunyi mm, yeah, Itu yeah, bisa yeah. terjadi yeah, yeah. Nah Sekarang kita coba Bahas CPU oh, Nah yeah. CPU yang sekarang kita pakai itu Intel sama AMD nah kalau HP HP Mediapack Walcon hmm. nah Intel itu apa singkatan dari inter uh, apa ya integrated elektronik kalau nggak salah hmm. nah itu tahun 1926 sudah jualan sekali Iya hmm, iya iya sebelum Merdeka itu ya modal iya. <laughs> Enyek udah ada tahun 46. Yeah. Iya. Nah, terus AMD. Nah, kalau kakak-kakak, adik-adik lihat laptop mm. Asus yang buat gaming itu, kenapa pakai AMD? Ya, kayaknya menurut saya kecepatannya tinggi. Mm. Nah, mm. jadi saya merekomendasikan kalau Intel itu buat kerja Terus AMD buat hmm. Nah, aslinya PC saya itu pakai Intel Core Terus diganti AMD Radeon, eh... AMD hmm. Nah... Terus yang lebih gila lagi Bos ayahku itu ngasih laptop... Laptop gaming buat hmm. kerja Oh, ini banting tambah lebih kuat lagi ya. nah, Tapi masih tetap aja loh Anti Ryzen yang Iya. Yeah. nah itu kalau di HP MediaTek sama Qualcomm. Nah, aku, itu menurut Ayahku, itu enggak terlalu panas HP-nya. Mm. Terus, MediaTek itu panas HP saya, itu ada dua, ada tiga, aslinya satu hadiah dari Ayah. Nah. Jadi, satu itu HP pertama itu. Samsung j1 verizon versi amerika hmm. terus yang kedua everpost game pro xl Nah, terus setelah itu Xiaomi Redmi Note 4 Nah kita juga harus patut berbangga soalnya Indonesia juga punya hmm. produsen HP, HP? Hmm. namanya apa ya? Evercos. cost Ever plus, ternyata Everplus itu produk Indonesia ya. Iya, Berarti memang iya. memang -nanya kalau kita dengar kayak produk asing. Iya, tuh. iya. itu uh, Ternyata itu produknya anak bangsa sendiri. Iya. Ya. Oh. Nah, tapi masalahnya dan uh. Pro x -nya itu kalau tak pakai nge-game itu Heeh. Uh. Kan karena sampingnya itu dari besi. Hmm, akhirnya. Pak Enggak pakai MediaTek, pakai Qualcomm. Baru aja dinyalakan, hmm. lama loading lama, kepanas. Oh, enggak panas. <laughs> Dan hmm. kalau Nabung terus mau beli Narzo. Oh. Nah. Narzo. Kita akan bahas ke Narzo. Narzo itu punyanya Realme. Realme punyanya Oppo. Soalnya Realme satu itu ada tulisannya Oppo. Hmm. Tapi Oppo masih berkembang Iya Nah, Realme akhirnya diresmikan jadi merek HP itu sendiri dan buat Narzo mm. Nah, terus kita ke Xiaomi Xiaomi itu dari Cina Nah, Xiaomi itu bikin Pukul mm. Nah, jadi makanya kenapa ringtone nya itu kayak Xiaomi mm -hmm. E ting ting ting ting Nah, tapi anehnya juga Narzo itu juga ada Ryomi hmm. Narzo itu kan punya nyari ini loh hmm. Nah, aslinya punya dan pen... Eh, apa ya Lupa <tuh> Nah, terus Samsung itu Dari Korea hmm. Terus Nah, Nokia, Nokia. Kalau kalian dengan Nokia tuh jadul sekali memang si Nokia itu sangat jatuh dan Nokia itu aslinya buatan Finlandia. Hmm. Terus ada lagi itu hmm, Sony. Sony, Ericsson. Ya, Sony. Sony, Sony itu aslinya buatan Jepang. Soalnya hmm. saya pernah lihat video peng, apa perilisan PS3 pertama itu kan PSPS PS itu kan dari Sony. Hmm. Nah itu dilihat itu Tulisan Jepang Dan sekarang itu memang Sony itu kurang laku ya, Sony handphone yeah, yeah. itu ya Nah, tapi memang Sony itu kalau sebenarnya itu kayak produk Amerika Nah, kalau yang di Amerika itu Blackberry kayak hape-nya Pak Lunai oh, yeah, yeah. Blackberry itu memang dulunya itu terkenal dengan ada keypad nya itu yeah. Dan sekarang udah berkembang lagi yeah sudah Android sekarangnya. Iya. Terus sebenarnya Microsoft itu juga nggak tinggal diam, nggak mau yeah. ketinggalan. Dia mm. tuh bikin HP. Mm. Nah, jadi sebelum Microsoft bikin HP itu Nokia itu minta ke Microsoft itu masangin OS Windows. Nah, akhirnya nama Lumia itu dipakai Microsoft dan itu saya lihat iklannya di koran tahun 2015 di Indonesia pernah ada ya iya yeah. terus nah terus kita selain Blackberry dari Amerika itu ada apa ya nah, HP yang paling ngetrend sekarang itu OPPO dan mm hmm. itu menurut saya itu perbandingan duel yang sangat ketat. Mm hmm nah p itu barang nggak salah dari China. Hmm. Nah terus di India itu ada Micromax. Hmm. Nah ini dia yang lebih menarik yang aku lupa hmm. dari China juga lebih hmm. Huawei. Huawei betul betul. Nah Huawei. sebenarnya menurut saya itu Huawei itu bikin HP merk lain Honor. Soalnya pintunya sama dan itu memang kedengarannya tuh kayak HP asal dari Singapura gitu. Mm. tapi kenapa Singapura sekarang-sekarang gak bikin itu HP padahal di sana teknologinya udah tua Sekali, sekali, bicandi. terus HP lainnya hmm, ada hmm, ada Lenovo. Mm. Lenovo itu memang Kalanya PC, laptop. Hmm, laptop ya. Tapi Lenovo juga bikin HP. Terus Asus juga, Asus tapi juga, kurang yeah. terkenal juga. Yeah. Nah, itu ada apa bagi ya? Eh, uh, ya saya tahunya HPnya cuma gitu Oh, ada OnePlus. Gak tahu OnePlus hmm. itu dari mana? Bro selain OnePlus itu apa ya? Ha iPhone. iPhone itu dari Amerika. Hmm iya yeah, iya. Yeah. Nah, sekarang kita bahas browser. Browser. Iya. Yeah. Nah, browser itu yeah. ini ya, memang kelas 1 sudah diajarkan ya, tapi yeah. saya mau nambahin ya. Iya. Yeah. Nah, kita -pol. Nah, di sini itu kan ada <coughs> ada Chrome ada Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, dan Mozilla, Mozilla Firefox Ya, yeah. nah, jadi saya akan cerita dari Internet Explorer Internet Explorer itu sudah ada sejak tahun 1995, sejak 1995 Nah, tapi kenapa sekarang kalau Windows 11, kalau ganti Edge Nah, yeah, betul. karena Internet Explorer itu namanya diganti tahun berikut Hmm. Nah, sekarang udah masih lagi, masih bisa sih dipakai bisa, search, ya. tapi agak ada permasalahan. Yeah. Lalu ke Google Chrome, Google Chrome itu dari Google, jadi hmm. Google itu bikin Google Chrome. Yeah. Nah, Safari itu buat produk Apple, kayak Mac, IMAC, yeah. iPad, yeah. iPhone, nah. Google itu sejarahnya mm -hmm. Kalau enggak salah hmm. Dari Lapan ya Google itu mm -hmm. Tahun Sebelum Tahun 9 ini matang-matang Nah Nah Setelah itu kita akan uh, Itu Kita geser lagi mm -hmm. Kita itu akan Ke itu apa namanya tentang 3 komputer graphics. Nah komputer graphics itu sudah ada sejak tahun apa ya? Sejak tahun 1950 sudah ada programnya. Nah, komputer grafik itu buat gambar-gambar, buat animasi hmm. Kayak Pak lagi, gambar yeah. Nah Kalau yang tahu Toy Story mm -hmm. Sebuah film mainan bulan Iya, yeah, animasi ya, Itu dari CG juga 100% mm, yeah, yeah. Memang kalau dilihat grafiknya kayak betulan Iya kita akan membahas dos sebenarnya yeah. Nah sebenarnya untungnya dos itu sudah banget. Soalnya mm. saya nggak tahu nggak apa kuncinya <laughs> kayak apa. Yeah, yeah, yeah. Nah dos itu memang kuncinya tuh bingung ya yeah. Yang saya tahu itu cuma tir tuh. Nah mm. di sini nih ada tulisan yang paling membingungkan. Ini buku ayah saya, tahun 1989 hmm. nah, Lampiran, Pustaka, Magda Ini tulisan yang <laughs> Dan Saya juga mau tanya ke Iya. Yeah. Jadi dulu itu Joss itu kalau mau searching-searching itu pakai apa? Zaman dulu mau yeah. searching Iya dulu itu internet itu tidak semudah sekarang itu ya iya. Kalau dulu itu kita itu pakai handphone atau HP itu uh -oh. Tapi itu harus ada kabel datanya okay. Ke dalam yeah, yeah, yeah. untuk dihubungkan ke komputer kan tidak seperti sekarang Sekarang cukup tethering aja Pokoknya komputernya ada penerima jaringannya langsung bisa iya. Kalau dulu itu masih ada harus ada kabel Itu juga tidak seperti sekarang Sekarang kita beli pulsa dipaketkan sudah khusus pulsa paketan itu untuk internet karena ada paket internet ada paket apa, apa nah kalau zaman dulu itu ya pulsa itu sudah dipakai jadi ya habisnya banyak kalau dulu itu kalau hmm. kita mau pakai internet itu iya makanya nah, zaman dulu warna-warna itu semua kan? iya betul sekali dulu itu pulsa itu enggak ada yang seperti sekarang harga sepuluh ribu dulu itu paling murah berapa? 100.000, 50.000. Zaman dulu itu belum ada 100.000. Belum yeah. ada sakit tuh. Harganya Mungkin 100, 12,5, 25,70. Iya, kalau sekarang. Dia digunakan dulu. Mm -hmm. Kalau dulu itu harga apa itu? E, kartu perdana itu sampai 250.000. Sekarang itu 10.000, 5.000 sudah ada. Iya, nah, yeah. yeah, makanya Uh, dengan kemajuan teknologi ini semakin canggih semakin berkembang semakin bagus kira-kira uh, sudah cukup segitu madakbah? Uh, sebenarnya mungkin ada yang mau disampaikan di paling akhir dari uh, percakapan kita hari ini uh, komputer itu kalau nggak salah tahu itu kayaknya dibuat sama IBM hmm. IBM nah IBM itu sekarang kalian mesti dengar PC, yeah. PC. Nah komputer PC zaman dulu tuh gede sekali, yeah. dan penimpanannya itu saya pernah lihat gambar di YouTube itu itu cuma berapa kilo Iya yeah. yeah, belum sampai mega, dan yeah, ya kecil sekali. Iya yeah. besarnya tuh sampai yeah. mau diangkut ke pesawat <laughs> itu pakai yeah. roll besar-besar yeah. gitu. Zaman Pak Guru Kuliah itu aja komputer pakai hardisk 3 giga itu sudah sangat besar sekali, apalagi itu zaman dulu masih pakai kilo belum pakai mega belum pakai giga ya. Jadi penyimpanannya sangat kecil sekali. Nah uh, sudah ya saya tutup dulu ya. Ya uh, sekian perbincangan saya dengan Mas Akbar. Nah perbincangan yang sangat menarik sekali tentang IT masih kelas 2 SD, tapi literasinya cukup bagus sampai membaca tentang virus komputer. Nah, Pak Guru ini bingung virus komputer itu seperti apa gitu. Waduh, ini, uh, ini Mas Akbar elektronik. sudah membaca dalam kode-kode ini. Wah, bingung lagi Pak Guru ini tentang kode-kode nah, seperti juga. ini ya, iya, ya. Apalagi ya uh, ini buku-bukunya ini, ini tentang IT semua. Tetapi dikemas dengan komik. Nah, luar biasa juga. Ini tuh wah, itu dari komik. Why? dari korea, Wah, hmm. jauh sekali dari korea iya pesan pak guru uh, jangan berhenti membaca dan jangan berhenti untuk selalu belajar ya supaya kalian semua bisa tercapai cita-citanya seperti mas akbar ini sangat luas sekali di terasinya bacaannya sudah sangat luar biasa ini padahal masih kelas 2 sd sekian dulu dari kami kita akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh